tiga jenis senapan angin dengan OD25 ya sahabat bedir jadi yang paling atas ini yaitu ada senapan angin PCP Fusion 2560 double tabung gamo full hitam magazine dan manometer kemudian yang kedua yaitu ada senapan angin gajluk DPP Fusion 2540 dengan popor AK47 lipat di plus manometer dan yang paling bawah sendiri ini ada senapan angin Sub Fusion 2565 dengan popor magnum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 dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Airival. Oke yuk langsung saja kali ini saya akan mengulas satu persatu dari senapan OD Tabung 25 yang lagi ready stock di Jaya Airival ya sahabat bediler. Nah saya mulai dari yang paling atas sendiri yaitu ada senapan angin PCP Fusion 2560 double tabung dengan popor gamo full hitam magazine dan manometer ya sahabat bediler nah jadi seperti ini untuk tampilan senapan anginnya nah jadi untuk senapan angin ini memiliki dua tabung ataupun double tabung ya sahabat bediler sehingga untuk uji powernya pun pastinya lebih kuat lebih besar dibandingkan dengan senapan angin PCP jenis yang single tabung ya sahabat bediler Nah ini untuk pengisian anginnya menggunakan sistem pompa PCP Yang mampu menampung tekanan angin hingga mencapai 2.500 sampai dengan 3.000 PSI dan untuk uji power yang dihasilkan bisa mencapai 1.100 fps ya sahabat bediler. Nah untuk senapan angin ini pun juga sudah dilengkapi dengan magazin ya sahabat bediler jadi sahabat bediler tidak perlu lagi repot-repot mengisi mimis secara satu persatu karena untuk magazinnya ini berisi 14 ya sahabat bediler. Oke yang terakhir untuk harga dari senapan angin ini dibanderol dengan harga 2420 rp rupiah, sahabat berdial sudah mendapatkan senapan angin PCP Big Game bermagazin ya sahabat dealer. Oke kita lanjut ke senapan angin yang kedua. Nah untuk senapan angin yang kedua yaitu ada senapan gejluk DWP Fusion 2540 dengan popor AK47 lipat dijawitan hitam plus manometer ya sahabat dealer. Nah jadi untuk tampilannya seperti ini ya sahabat bediler Nah mungkin dari senapan angin ini bisa menjadi senapan angin yang paling berbeda Karena memiliki varian popor yang bisa dilipat ya sahabat bediler Nah ini coba saya lipat dulu Nah seperti ini untuk lipatannya sehingga untuk tampilan dari senapan angin ini semakin terlihat minimalis dan elegan ya sahabat bediler Oke selanjutnya untuk pengisian angin dari senapan angin ini bisa menggunakan dengan dua cara yaitu bisa digajulkan di tanah Ataupun bisa menggunakan pompa PCP khusus ya sahabat bediler Dan untuk tekanan angin yang dihasilkan ini bisa mencapai di angka 2000 sampai dengan 2500 PSI dan tentunya untuk uji power dari senapan angin ini pun bisa mencapai di angka 1100 fps. Oke yang terakhir untuk harga dari senapan angin 2540 AK47 lipat hijau hitam ini dibanderol dengan harga Rp 1.975.000. Sahabat Bedirah sudah mendapatkan senapan angin gejlup big game terbaik versi dari Jaya Air Rifle. Nah ini saya kembalikan dulu untuk popornya. Nah ini untuk popornya saya kembalikan dulu ya sahabat Bedirah. Nah, jadi seperti ini, tinggal dilipat aja. Nah, oke, okay, kita lanjut ke senapan yang ketiga. Nah, untuk senapan angin yang paling terakhir ini, ada senapan angin sub -fusion 2565 dengan popor Magnum Hitam krom. Ya, sahabat bediler, nah, jadi untuk senapan sub fusion ini ataupun senapan uklik sangat menjadi senapan yang paling direkomendasikan untuk sahabat bediler yang masih pemula, ya. Karena untuk penggunaannya pun cukup simple dan lebih mudah dibandingkan dengan senapan-senapan jenis yang lainnya, ya. Dan untuk pengisian angin senapan sub fusion ini menggunakan sistem pompa tangan ataupun sistem pompa uklik yang minimal pompanya bisa mencapai tujuh kali dan untuk maksimal pompanya bisa mencapai 20 kali pompa ya sahabat bediler jadi untuk uji power yang dihasilkan dari senapan angin ini juga tergantung dari pompa yang dihasilkan dari senapan angin ini ya sahabat bedila oke yang terakhir untuk harga dari senapan sub fusion ini dibanderol dengan harga yang sangat terjangkau, yaitu dibanderol dengan harga rp 1.125.000. sahabat bediler sudah mendapatkan senapan angin sub fusion yang sangat cocok sekali digunakan bagi sahabat bediler yang masih pemula. Ya, oke, mungkin itu saja ya, sahabat bediler, untuk ulasan dari ketiga senapan angin OD25 yang lagi ready stock di Jaya Air Rifle. Nah mungkin dari ketiga Senapan angin ini bisa menjadi referensi Bagi sahabat bediler yang ingin Memiliki senapan angin Terbaik ya sahabat bediler Dan oke okay, semoga informasi yang sudah Saya sampaikan tadi bisa bermanfaat Dan bisa membantu bagi Sahabat bediler yang sedang mencari Senapan angin terbaik Nah bagi sahabat bediler yang berminat Membeli senapan angin ini ataupun ingin tahu Harga secara full setnya bisa langsung order Sekarang juga di admin Jaya Airifel Nah untuk informasi pembeliannya